Kamatan kita rayakan oh, setiap tahun kita rapatkan lagi hubungan sesama etnik hidup harmoni oh bahagianya Oke, ya. baju tradisi yang beraneka macam untuk ngadaw dan sugandeng kamatan tidak lupa makanan dan dada tradisi orang kita Ayo kita berkumpul, oh bersama-sama, tidak kira usia tua atau muda. Yang pasti kita mengarang main, tak duduk kokotuan, tak duduk pitimunai kesu mandakan um tanah kuaku. Pantang toko, bambu rayon, om, Kadali hui itu sudah gemolah roti ayat toko, tak duduk ke Iso duwoto nulundus Iri naku basa naku Iso duwoto nulundus Ramai otoko tadau